A lot. I sell every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I be doing shit my way, uh, on the highway, and in the driveway. It's a nice change, 'cause I grind through the climb. I invite pain. You never seen a bitch knock. Nah. <coughs> <coughs> hal oh, ini sekarang aku pengen review aku pengen review bor ini siapa dari mana ya dan nama bor ini kamu leh ini bahannya batu bata oke guys. kita unboxing ya guys. Dan di sini kita mendapatkan seperti ini ya. Kita uh, dapat buku manual juga Dapat buku manual Dan satu buah baterai Yang berukuran 18 volt a. ,Ah ya dan satu buah adapter charger dan ini soket untuk tukang ini soket untuk tukang ya bisa dimasukin ke mana dan ada ring ring pad sama uh, apa nih supaya ini ya oke okay. ini untuk supaya ini juga untuk ini oke okay guys ini alatnya seperti ini kita dapat satu sok dan alat satu Cara saya pemasangnya itu ya di sini ada ada tombol untuk mengeluarkan dan ketika mau masukkan kalian tinggal dorong aja seperti bunyi dan di sini untuk powernya kalian bisa nyanyi perlengkapannya ini udah, habis. untuk perlengkapannya kita dapat box dan ini, dan ini, dan manual book sama charger untuk chargernya ini 12 murid, box 21 volt dan untuk tiap-tiapnya seperti ini gitu Jadi dia ada ada soketnya di sini. Lihat Oke. Okay, Oke, untuk uh, testnya nya kita coba Sampai mungkin Tidaknya Jika kita salin masuk, salah masuk, dan otomatis beratnya otomatis kita keluarkan. Oke. Pakai tangan Apakah sekuat apa Untuk mengecengannya Kayaknya Pakai kalau saya sanitek juga harus cek lagi, lagi Ternyata di sini kita harus hal uh, pulang ulang lagi juga ya. Jadi ternyata dia enggak bisa untuk ah uh, mengen gitu ya. Uh, bisa mengen cuma enggak terlalu berpengaruh. Ini masih bisa di dan ini udah posisi kenceng ya. Kita akan tes buka lagi. Nah. Ini posisinya udah kenceng. Kita mau tes buka lagi apakah kamu lebih keluar atau let. Oke, buat itu. Oke Yang baik nyobain kan, uh, Nanti aku taruh link di Kalian tinggal masuk DMT di tour, uh, atau Kalian bisa cari lebih banyak yang di sana. Oh, iya. itu aja. jangan lupa oh, like, comment. Jadi tidak mau Bye.